Hadis tujuh, Agama adalah nasihat, dari Abu Rukoyah Tamim bin Aus Aus'ad Da'ari Rodiyallahu, Anhu. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami, sahabat, bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh Muslimin hadis riwayat muslim status hadis dan takrijnya sahih hadis riwayat muslim nomor 55 Ahmad 4 102 102-103 Abu Daud nomor 4944 An-Nasai 7 156-157 dan selainnya kedudukan hadis-hadis ini sangat penting karena mengandung seluruh agama, yaitu mengandung hak Allah, hak Rasulnya, dan hak hambanya. Kewajiban penunaian hak-hak tersebut terkandung pada kata nasihat. Pelajaran, agama Islam berkelasi tegak di atas upaya saling menasihati, maka harus selalu saling menasihati di antara masing-masing individu muslim. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuannya.